di kabar pertama ada informasi dari langit musik mengenai Ajeng Indonesian Music Award 2022. Ayo seru-seruan bareng nonton Indonesian Music Award live di Studio RCTI. 25 tiket menanti. Tuh persaba di informasi mengenai tiket persahabati ya, untuk nonton secara langsung di studio RCTI 25 tiket menanti Nisa persahabat 25 tiket nonton IMA 2022 live di studio RCTI untuk kamu periode tanggal 1 sampai tanggal 6 Desember 2022 Berlaku bagi voters yang sudah melakukan pembelian paket premium Langit Musik IMA 2022 Dan aktivasi NSP 1212 di nominasi IMA 2022 Atau Informasi penting banget ya Yang mau langsung menyaksikan Live acara Indonesian Music Award 2022 di studio RCTI Kemudian juga bersama ya kita lihat di unggahan fanbase Lesler Sweetie merepos kembali unggahan IG siapa ya Papa Bi semalam 24 jam yang lalu persahabat ya postingan Rizky Bilar kita lihat di kalimat caption yang dituliskan oleh Leslar Sweety. terakhir story Papa Bi semalam dari malam sampai sekarang tak ada story berarti mereka sudah mondokan apapun itu semoga kalian bertiga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Amin ya robbal alamin kita lihat juga di postingan lain, mengunggah kembali postingan Bunda Lesti Kejora yang mengunggah postingan Kak Marjin, persahabat. Namun kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan, Masya Allah, ini story Bunda l Apoto Mami Gozel yang lagi umroh juga sudah 14 jam yang lalu, story Pak Babi sudah 24 jam yang lalu. Berarti Leslar beneran mondok di tempat Habib. Bismillah, semoga keluarga kecil kalian bertiga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu SWT Amin Kita mendapatkan kabar persahabat bahwa Lesti dan Bilar itu lagi mondok di tempatnya Habib Usman Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar diantaranya dari akun Instagram Asni.asni.737 mengatakan Dapat kabar dari siapa bun kalau mereka mondok Seneng dengernya kalau itu benar Kita lihat jawaban dari sri Watini Sri Keseng mengatakan Alhamdulillah kan kabarnya sebelum berangkat umroh Mereka mau mondok dulu Tuh persahabat Sudah disampaikan ya Bahwa Lesti Bilar sebelum berangkat umroh Mereka itu mondok dulu Mudah-mudahan niat baik dari idola kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Kita mendengar kabar Leslar Mondok. Kita sudah bahagia dan senang banget persahabat Mudah-mudahan, Lesti Bilar selalu menjadi contoh baik dan selalu menjadi inspirasi pastinya untuk banyak orang. Berikutnya IGS nya memakai Jora setengah jam yang lalu meripost kembali posting dari Mom Ken Zizi Cibran Aduh, Masya Allah banget ya, Mama kecil yang selalu ada buat Abang El. Saya selalu untuk Nin, mudah-mudahan keluarga besar Leslar selalu diberikan kesehatan. Dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Berikutnya juga bersahabat ya, kita lihat di unggahannya Kobas. Ada kata-kata bijak hari ini dari Kobas. Jika Anda memandang ke sekelilingmu, anda pasti mendapati orang-orang di sekitarmu yang membutuhkan dorongan semangat Pengakuan, rasa aman, dan pengharapan Proses ini disebut pengembalaan Karena setiap manusia butuh digembalakan Jika Anda rindu menjadi pribadi yang berpengaruh atas orang lain Mulailah dengan mengembalakan mereka Itu kata-kata kobas Kata-kata bijak, Masya Allah Mudah-mudahan kobas juga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Berikutnya juga persahabatnya ada live dari Bagas. And Bagas informasinya persahabatnya. Tentunya mau membuat vlog persahabat. Vlog daily. Mudah-mudahan saja persahabatnya ada kejutan. Ada kabar baik. Dan Bagas lagi berada di kantor Leslar Entertainment. Kita yakin LE akan bangkit kembali dengan semangat yang baru. Doakan support dan dukung yang terbaik.